Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umat Saat ini uh, saya ingin membahas tentang batu jumbung, khasiat atau kegunaan batu jumbung Sebelum saya membahas uh, khasiat batu jumbung yang jelas saya juga memiliki Kalau saya tidak memiliki yang jelas saya tidak bisa menceritakan mungkin eh, kalian sahabat Ratu Bidadari mungkin sudah penasaran dengan sosok atau penampakannya mustika batu cumbung atau batu cumbung koleksi Ratu Bidadari oke langsung schedule saya punya banyak cuman di sini hanya sebagian saja yang bisa saya sepil ini jadi eh, dikatakan batu jumbung karena di tengahnya terdapat eh, lubang dan lubang ini bukan lubang buatan tapi lubangnya adalah lubang alam teman-teman. Mungkin teman-teman eh, bisa disepil. Eh, ini saya dekatkan biar teman-teman lebih bisa mendetail. Wow, ini ini adalah perwujudan mustika jumbung koleksi ratu bidadari yaitu koleksinya dokun kondang idola sejuta umat dan ini yang satunya sama jadi ini juga karena alam saya punya banyak gitu loh saya punya banyak hanya saja uh, ada hambanya gitu loh kalau ini yang polosan jadi ini batu jumbung yang uh, dari alam jadi ini karena faktor alam bukan faktor buatan atau Terus ini kemarin ketika saya ke pantai selatan saya juga menemukan batu cumbung juga Cuman beda beda tidak seperti ini Kayak ini kan semacam mustika ya atau permata Sedangkan kalau ini batu Batu laut hanya saja di sini berlubang Dan ini uh, lubangnya juga bukan lubang buatan ya tapi lubangnya lubang alam. Tuh. Sebelum saya ngobrol-ngobrol, boleh nggak saya ngerokok? Kalau boleh ngerokok, saya akan ngerokok. Duh, saya akan tuan tamu eh tuan tamu, saya akan tuan rumahnya. Masa aku izin ke kalian sih? Tuhan ngerokok gitu loh. Aku itu kalau nggak ngerokok, stress guys. Jadi memang aku harus ngerokok gitu loh, biar perlu gitu loh. Dan buat teman-teman, jangan lupa di order kopi lelet among Rogo. ini 250 gram atau seprapat ya 250 gram harganya 25000 kalau satu kilonya ya 100000 cuman uh, izin edarnya uh, izin edarnya hanya 250 gram ayo langsung di order bisa COD ke seluruh Indonesia teman-teman jadi sambil kita ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol santai kita uh, apa mau ngopi kopinya udah habis, saya tidak sempat ngopi. Ini adanya air mineral sambil ngerokok. Mantap, guys. Mungkin-mungkin teman-teman penasaran ya, apa sih kegunaan atau khasiatnya batu cumbung? Atau batu mustika yang berlubang Yang karena alam atau alami Jadi kegunaannya banyak Yaitu untuk kerejekian, pengelakisan Atau pemelancar rezeki teman-teman Jadi bisa mengelancarkan rezeki Dan juga bisa digunakan untuk pengasihan Tergantung keyakinan masing-masing Cuman harus yang ber, yang asli, yang original, dan yang pastinya harus berkodam. Kalau nggak berkodam ya nggak bisa. Tuh. Jadi gini guys, uh, ini mungkin karena alam ya mungkin batunya gede. Tuh. Ini lubangnya aja segini. Lubangnya segini, ini cocok buat orang-orang uh, yang jualan Atau orang-orang yang uh, intinya untuk penglaris lah Entah itu warung-warung, uh, restoran, kafe atau lain-lain Cuman yang ini yang asli Yang asli dari alam Dalam artian memang lubangnya karena lubang alam, alami Jadi bukan dibuat Dan di luaran sana banyak yang gak asli atau original atau bikinan jadi sengaja memang dilubangin teman-teman ini yang saya sepil mustika saya cuman dua saja karena eh, banyak sih punya saya cuman apa ada hambanya maksudnya ada ringnya jadi kalau mau saya sepil kayak gimana dan ini yang alam dan ini langka banget teman-teman ini langka banget berlubang Pertama kalinya saya punya koleksi uh, Batu jumbung itu mungkin kisaran tahun berapa ya oh, Bentar ya, aku tak mikir dulu ya Kira-kira saya lupa, agak lupa ya Yang jelas mungkin tahun 2000 berapa ya Bentar ya, saya mikir dulu ya Saya pertama kalinya memiliki mustika batu jumbung itu 2019 mungkin. Sekarang kan 2022. Mungkin antara 2019 kalau enggak 2019 2020 dan saat sampai saat ini masih saya rawat. Sambil ngobrol-ngobrol rokokan biar kita santai ya. Kita ngob ngapa? Mau ngopingi Kopinya udah habis, guys. Ya, gini, saya sebagai spiritual, sebagai supranatural, juga seorang konsultan para pebisnis, konsultan para pengusaha, para pejabat, dan para artis-artis terkenal. Cuman secara privasi, jadi secara rahasia, tidak saya publikasi. Selain itu juga, saya juga punya bisnis, yaitu bisnis kopi lelet Amurogo. Nah, jadi eh uh, ini adalah bisnis saya teman-teman yaitu kopi lelet abang rogo. ini adalah bisnis saya ini murah loh guys dengan harga 25.000 250 gram atau seperempat ya kalau satu kilo mungkin totalnya 100.000 saya cuman saya enggak punya izin satu kilonya enggak ada izin saya izin edarnya hanya 250 250 gram dan kopi saya itu premium, saya jual dengan harga yang sangat murah. Mungkin buat teman-teman yang punya koleksi, sama seperti saya, punya mustika batu jumbung, mungkin bisa disepil ya, atau mungkin bisa sharing-sharing, atau kalian bisa uh, komentar jika kalian suka dengan konten saya. Kalian suka dengan video saya Dengan channel youtube saya Ratu Bidadari TV Silahkan komen Like dan share pastinya Dan pastinya Jangan lupa ketinggalan Subscribe channel youtube Ratu Bidadari TV Sampai batuk guys aku. Oke, gitu saja. Salam dari saya, Ratu Bidadari, Dukun Kondang. idola sejuta obat.